ini beredar kabar mengenai konser Bunda Lesti langsung dari Mika Chandra Selaku CEO dari Indosia Rimpersahabat ya Konser kami bersama Lesti 6 Oktober 2023-20000 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dikecam langsung oleh para fans Diunggah kembali oleh akun Lesti Alfati yang sekarang MC Dan kita lihat kalimat caption yang dituliskan R.I.P. Patah hati Harusnya indosiar sadar dampaknya akan bagaimana ke image si artis. Jangan demi rating, semuanya dihalalkan. Lesti gak akan mungkin nolak. Jadi indosiar yang harus tahu diri untuk gak nawarin. Admi Miki Chandra, hashtag for Lesti. Tentu di kolom komentar pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Dari Setiaudani mengatakan, kok 2023 tahun depan ya? Ini ada sebuah tulisan 6 Oktober 2023 Namun tentunya ada jawaban komentar yang diberikan juga Dari akun Zeni Jamilah mengatakan Kayaknya salah ngetik katanya itu persahabat ya Sambil tremor kayaknya ngetiknya Ada juga tanggapan lain dari akun Kami Dosah 75 Itu juga bertanya persahabat ya Maaf konser 2023 saya bukan tahun ini katanya itu kita lihat juga jawaban langsung dari Lesti Alfati. Salah tulis itu udah ada yang DM soalnya katanya tuh salah nulis tahun, sahabat. Dan kita lihat juga tanggapan lain dari akun Capri titik mengatakan, tipok kali masa konser akhir tahun 2023 diumumin dari sekarang, kocak dah. Kalau konser besar sih masuk akal, kalau cuma Ramus mungkinkah? Ada juga tanggapan dari kami 175. Enggak mungkin deh, tahun ini. Maaf, saya nonton Trans. Sekarang yang hostnya Aa Vika Rubens, Aan Nazar, Anwar. Alhamdulillah, kerongkongan Lesti baik-baik saja. Kata Aan Nazar, seperti biasa, tidak apa-apa. Alhamdulillah, kita hanya mendapatkan informasi bahagia juga mengenai kondisi Bunda Lesti. Untuk kerongkongan, alhamdulillah, persahabatia suara Bunda Lesti itu dikabarkan tentunya bisa bernyanyi seperti sediakala Alhamdulillah kita selalu mendoakan dan selalu bersyukur untuk kesehatan Bunda Lesti di kabar konser ini semua fans menolak keras persahabatnya dia karena lagi kondisi yang lagi dialami oleh Bunda Lesti ini lagi heboh banget dan pasnya ini mengenai ranah privasi ke keluarga Bunda Lesti dan rumah tangga mudah mudahan Indosiar juga mengerti persahabatnya untuk kondisi yang dialami sekarang ini. Dan untuk berikutnya kita lihat juga persahabatnya ada info juga nih dari grup koordinator. Ya, persahabat, ya kita lihat nih ada sebuah kalimat info yang kita dapatkan mengenai konser. Konser Kejora dan Lentera Drama Musikal 8 Oktober 2022 pukul 20.30 sampai dengan 24.30 waktu Indonesia Barat hostnya Jirayut pemain Aulia Putri Rara Meli Nia Faun Ridwan Gundawan Hari Vildan, Reza Ical dan Gabriel dan kita lihat juga bersahabat kalimat caption pun dituliskan Indosiar ini benar kalau ia bisa-bisanya manfaatin momen musibah orang demi rating banyak banget yang mengecam rasa itu khusus Fans-fansnya Leslar Yang tidak respect dengan Indosiar Membuat acara, konser, drama musikal Persahabat Tentunya kita sebagai fans hanya bisa mendoakan untuk benda Lesti mudah-mudahan selalu dikuatkan, selalu diberikan kesabaran, amin. Kita juga persahabat ya kekal berikutnya diunggah tim Lesti Fatty Lovers. Masih mengunggah postingan yang sama konser Kami Bersama Lesti. Namun di disini juga ada sebuah kalimat yang panjang dituliskan. Maaf untuk sekarang gua mah gak bakal nonton ini orang lagi kena musibah. Emang tujuan baik mensupport dede? Hashtag Kami Bersama Lesti. Tapi lihat situasi dong, di tanggal itu pula, Bilar diperiksa. Kami kecewa, kami emang benci. Tapi setidaknya kita menghargai mereka. Awas aja kalau ada gimmick lagi nantinya dijodoh-jodohkan. Bagaimana sekarang hati dedek pasti sangat terpukul. Begitu juga dengan Bilar. Pasti dia menyesal dan gak. Keadaan stop dibully. Dan mencecer Bilar. Oke, okay, apalagi buka aib dia. Di masa lalu kami hargai Indosiar support lesti tapi harus waktu yang tepat harus ada persetujuan dari mereka malah gedeg nih asli gue tuh bersabat kekecewaan dari fans mengenai kabar konser yang akan diadakan di Indosiar kemudian juga bersahabat ya kita lihat postingan yang sangat tentunya membuat kita terharu dan sedih kasihan melihat Abang L yang lagi digendong oleh Enin, Masya Allah banget ya ini post. mudah-mudahan BBL kuat, BBL hebat, anak soleh yang selalu menjadi kebanggaan orang tua kita selalu mendoakan yang terbaik untuk keluarga besar para dan semoga ada titik terang yang tentunya didapatkan oleh Bunda Les kejuara. amin kita juga masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru berikutnya mengenai Bunda Les kejuara saat ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Tifa TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Bunda lesti kejora tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.